Bagi Anda yang sedang terbeban berat dan tanpa pengharapan, mari coba dengarkan lagu pujian dan penyembahan berikut ini. Terkadang apa yang kita bayangkan dalam hidup kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kita lalu berputus asa, kita kecewa. akan ada yang kecewanya sama Tuhan Ketahuilah saudara Bahkan di batas air kekuatan kita Tuhan selalu datang dengan kasihnya yang luar biasa Menyentuh engkau dan aku Seberapa banyak yang percaya Bahwa sampai hari ini Tuhan selalu menolong dia Boleh lambaikan tanganmu Bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah Untuk pertolongannya yang ajaib bahkan sampai detik ini sampai selama-lamanya dia Tuhan yang setia penolong yang setia selalu ada bagiku selalu ada bagimu saudara bagi gereja Tuhan itu sebabnya jangan takut terus maju bersama Tuhan Roh Kudus yang beri kekuatan bagi kita Oh, berjalan bersama dengan Tuhan dan katakan buat Tuhan saat ku berjalan kasihmu menerangi langkahku takut takut takut bimbang karena ku tahu kau bersamaku Bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus, sama-sama kita nyanyikan saat ku berjalan, kasihmu menerangi Ku tahu kau bersamaku Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Kau lebih tahu pulihkan hidupku Ku berserah, ku percaya ya yeah, yeah. bersama-sama di hadapan Tuhan mungkin engkau ada yang datang di tempat ini, engkau kecewa karena situasi karena problem hidupmu jatuh bangun dalam kehidupanmu dan engkau berkata aku capek hari-hari ini ketahuilah tangan Tuhan tidak pernah melepaskan engkau Tuhan Yesus selalu ada bagi kita sebab dia datang sebagai Immanuel dan dia berjanji dia menyertai kita dengan penyertaan yang sempurna sekarang bahkan sampai selama-lamanya Itulah Tuhan kita Yang percaya boleh lambaikan tangannya buat Tuhan Mari datang dengan iman Waktu engkau nyanyikan pujian ini Rasakan bau aliran-aliran kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu Amin Angkat kedua tanganmu timi di hadapan Tuhan Kerapa taralah masyarakat Katakan buat Tuhan Kau lebih Amin. angkat suaramu sebagai doamu, sebagai penyerahanmu kepada Tuhan. Oh, I surrender Lord, we surrender Jesus. Rabar, rabar, rabar, rabar, rabar, rabar. dia hanya jemaat lagi katakan dengan suara yang keras panggil nama Tuhan kau lebih tahu Oh I surrender. All. Kedua tangan saudara katakan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, ia, Yesus. Luar biasa. Buat Penolong yang setia, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan